Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti dikutip dari republika.co.id Sholat tahajud cukup istimewa meskipun hukumnya sunnah Di antara keutamaan sholat tahajud adalah waktu mustajabnya doa Sebelum kita lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Lentera hikmah Aktifkan tombol lonceng Jangan lupa like Dan bagikan ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan konten-konten kami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui tak pernah meninggalkan amalan tersebut. Untuk dapat melakukannya, kita dapat mengawali dengan niat bangun malam sebelum tidur. Bangun pada malam tersebut, ambil wudhu lalu sholat rakaat Usai tahajud jangan lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara beragam keutamaan sholat tahajud ialah melatih diri kita menjadi insan yang bertakwa Rasulullah SAW bersabda lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang sholat sebelum kalian sarana mendekatkan diri kepada Allah mencegah dari perbuatan dosa penghapusan kesalahan dan pencegahan segala penyakit dari tubuh Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Quran Surat As-Sajadah ayat 16 dan 17 Pelaku amalan sunnah tersebut juga akan diangkat derajatnya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Isra' ayat 79 al Nya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah, sesungguhnya Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki, seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudhu dan sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami. Ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu Allah berfirman Sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan Dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan Nabi alaihi wasallam juga bersabda Pada tiap malam Tuhan kami tabaraka wa ta'ala Turun ke langit dunia Ketika tinggal sepertiga malam yang akhir Ia berfirman Barang siapa yang ku akan aku perkenankan seruannya Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Kebaikan di dunia akhirat Rasulullah Wasallam mengungkapkan, Sungguh pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila orang muslim memohon kepada Allah, dari kebalikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Hadis Riwayat Muslim Demikianlah beberapa dari banyak keutamaan sholat tahajud. Ibadah ini dapat dilakukan di masjid ataupun rumah masing-masing, terutama yang sudah berkeluarga. Hendaknya membiasakan tahajud bersama-sama. Wahai para suami, ajaklah istri sholat. Jika ia menolak dengan alasan di luar ujur sharih, Percikan air di tubuhnya Para istri juga dapat melakukan hal yang sama kepada suami Hadis Riwayat Nasai dari Abu Hurairah